Assalamualaikum, di video kali ini aku mau bikin manisan kaling. Ini aku bikin dua rasa yang merah pakai sirup koko pandan Hijau pakai sirup rasa melon Masukkan 250 ml air Tambahkan 4 sendok gula pasir dan sejumput garam Daun pandan dan daun jeruk Setelah gulanya larut dan airnya mendidih, masukkan 1 kg kaleng kaling ke dalam wajan Tuangkan 200 ml sirup melon ke dalam kaleng kaling Ini aku tambahkan pewarna makanan sedikit aja yang warna hijau biar warnanya itu tambah pekat Diaduk hingga tercampur rata Dan dimasak hingga airnya surut Oh iya sebelum dibuat manisan kolong kalinya itu harus dicuci sampai bersih Dan ini aku kukus dulu Selama 15 menit Akhirnya sudah sedikit gini, sudah bisa dimatikan ya. Sebaiknya manisan kolong kaling ini disajikan dalam keadaan dingin agar lebih segar. Selamat mencoba ya, jangan lupa like, comment dan subscribe, terima kasih